Selamat pagi pecinta kereta api. Masih ingatkah ya, dengan perjalanan saya menelusuri bekas jalur ganda dari Stasiun Wonokromo sampai Stasiun Tarik? Jika tidak, kalian bisa mengklik tautan di atas. Kali ini saya ingin melihat sekali lagi sebuah benda yang menurut saya sebagai peninggalan Belanda. Benda tersebut adalah patok dengan tulisan SS. NS adalah perusahaan kereta api India Belanda sebelum diambil alih oleh Republik Indonesia dan menjadi DKA RI. Patok tersebut saya perkirakan Sudah ada bersamaan Dengan tersambungnya jalur KA Dari Wonokromo sampai sepanjang Dalam video sebelumnya Sempat saya tampilkan Meski hanya sekilas Terlihat perbedaan yang mencolok, karena sekarang menjadi lahan tanam warga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila pada video kali ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada lain kesempatan.